Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sudah sampai di Pondok Pesantren Ria Dato Polibin. Ini Cido Muki, Cido Dati, Pardasuka, Pringsewu. Nah, kita akan mengadakan ziarah ke makamnya Romo Kyai Haji Abdul Wahab. Nah, makam beliau ini berada di Belakang Solah itu kelihatan itu pondoknya. Pondok pesantrennya itu tempat kita belajar ini kawan-kawan. Dulu -kawan, lima tahun kita di sini, hatta mafia Nah, ngapal kita mau nah, nyusur di sini. Nah, ini. Nah, kita mau menuju ke Makom E eh, Ya Haji Abdul Wahab ya, beserta para eh, istri. Tuh. ini musiknya maksudnya untuk sholat. Ini sholat. Kita mau menuju ke makam beliau. Oh ini ini. dari Alhamdulillah kita telah sukses. Jadi adabnya berziarah. Yang pertama kita ya uh, disunahkan suci, suci. dari guru kami wa Haji Abdul Wahab beserta istri dan kudu insya Allah assalamualaikum ya ahlal khujur ya ahlal diyar assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin awal muslimat Walmu minina walmu minat Salam uh, pertama kali adatnya yaitu yang kedua yang pertama yaitu bersuci yang kedua yaitu kita awalnya memberi salam kepada uh, Sohibul Kubur uh, Ini di sini tampak kamar-kamar uh, santri ya Taman Santri itu, oh, uh, ini, video bagi kan yang dulu ya uh, untuk wajar kuburnya. di <tik> o <laughs> bilhete <laughs> Awo tigililin si kaamini chi kaamini chi kaamini chi kaamini chi kaamini chi kaamini chi kaamini chi kaamini chi kaamini chi kaamini chi kaamini Alhamdulillah, Robbi Alladillah, Robbi Robbi Robbi. Inya, Robbi Para hmm, umatsumanga, Allahumma innalillahi wa Allah, Allah. Allah. ان <تصفيق> الله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 Allah Mama tua, Beliau,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 Kalau nggak Ya,